Selamat pagi Truna, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, hari ini kakak mau ajak kalian untuk satu duhu bareng nih. Oleh karena itu, mari kita siapkan terlebih dahulu bahan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 104 ayat yang ke 31 sampai yang ke 32. Baik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon pimpinan roh kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh menghirup udara segar di pagi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau pimpin sertai kami untuk kami boleh dapat mengerti, memahami, dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Mazmur 104 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32 yang menyatakan demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allahku, kemuliaanmu tetap untuk selama-lamanya. Sobat runa terkasih, Tahun 2020 telah kita lewati dua minggu yang lalu. Kita meninggalkan tahun itu dengan pengalaman yang beragam. Ada pengalaman berjalan bersama Kristus dan memegang tangannya begitu erat. Namun demikian, ada pula pengalaman terjatuh. Sobat Rona, mari kita napak tilas sejenak. Ketika hidup kita berkelimpahan, Mudah sekali tentunya untuk kita mengucap syukur. Ketika bumi mencukupkan semua yang kita inginkan, tubuh sehat, uang jajan tidak dikurangi orang tua, semua teman-teman kita berbuat baik, pasti mudah sekali mengatakan bahwa Allah memelihara kita dengan luar biasa. Bagaimana kalau ternyata semua itu tidak kita alami? Bagaimana kalau hidup dalam masa-masa ketakutan dan bagaimana kalau kita saat hidup dalam kekurangan dan tidak ada satu orang pun yang mengingat penderitaan kita apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Allah memelihara kita dengan luar biasa biarlah kemuliaan kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya dan biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya benar Kemuliaan Allah tetap untuk selama-lamanya, tidak tergantung kondisi. Melalui segala sukacita, kegembiraan, duka cita, kesedihan, kelimpahan, dan kekurangan, hendaklah kemuliaan Tuhan tetap terpancar melalui perkataan, tindak tanduk, dan pikiran kita. Apakah itu mudah? Tentu tidak, adik-adik. Namun demikian. Ketika menyadari bahwa kita itu kecil sekali berhadapan dengan Allah yang Maha Besar dan yang peduli yang telah melakukan banyak perbuatan ajaib, tentu kita ada perasaan gentar untuk melukai hatinya yang begitu lembut. Ia memandang bumi dan membuatnya bergentar. Ia menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Memasuki minggu kedua di bulan Januari 2021, Mari kita isi hari-hari ke depan dengan meyakini bahwa masa depan kita sedang disiapkan oleh Allah. Dengan demikian kita terus bersorak-sorai, menikmati setiap proses pemeliharaannya dan meyakini bahwa kemuliaan Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Adik-adik, mari kita tutup renungan ini dengan doa, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh diingatkan bahwa penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami di sepanjang 2020. Dan di minggu kedua 2021 ini kami tetap meyakini bahwa karya Allah akan tetap terus bekerja dalam diri kami. Dan mengucap syukur Tuhan untuk setiap peristiwa, untuk setiap pengalaman yang boleh kami alami. Dan kami percaya bahwa tuntunan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kami. Ya Tuhan Sebentar nanti, kami pun juga akan beraktivitas kembali. Kami mohon tuntun, tuntunan penyertaan Tuhan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, selamat beraktivitas dan jangan lupa ya, ingat selalu pesan Ibu 3M. Jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Serta hindari kerumunan ya Tetap jaga kesehatan ya adik adik Tuhan Yesus memberkati